Berarti biksu ini adalah orang yang berjalan menuju Buddha Bisa dikatakan begitu Memang Buddha memberikan satu dhamma ya ajarannya Ya memang tujuan akhir umat Buddha adalah mencapai kebudaan Menjadi Buddha Menjadi Buddha Menjadi Buddha Itu ada tingkatan-tingkatan yang spesifik gak Suhu? Misalnya setelah biksu apa? Ya ada tentu ada Jadi di, di, digolongkan ya Pertama hmm. adalah umat Umat. Umat awam ya nanti Kayak orang dia, tuanya Iya Kemudian Nanti ketika dia mengambil satu Apa mungkin Kalau di muslim tuh ada yang namanya Untuk menjadi muslim Dia harus apa Mengucap sahadat. kalimat syahadat iya. ya kan Di orang gereja mungkin Dia harus dibaptis Iya Di buddhis pun sebenarnya ada Apa nonton kerasakti